Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan channel saya Yus Kreatif Kali ini saya mau Review Mengubah Senapan rongsok saya ini ya yang lama sudah gak Kepakai Senapan ini gak ada merek Ini hanya senapan Biasa ini juga chambernya juga Biasa dibuat oleh pengrajin Pengrajin chamber aja dan tabung anginnya tabung 460 cc ya. Jadi senapan ini akan saya ubah menjadi senapan bullpup biar agak ada sedikit simpel ya. Nah senapan ini panjang banget terlalu panjang nyolok godor kalau dibawa berburu. Pepala gerangan suka ngait dijali ke disoledat labu henggubrang pokoknya ridu riweh pisan kalau berburu pakai bawa senapan yang panjang ini nah ini teman-teman bisa lihat kompornya sampai somplak juga begini ini karena suka dikait suka labu suka murang kalau di jadi pokoknya sampai somplak begini kawan-kawan sebenarnya senapan PCP ini sudah lama gak dipakai sudah mau dua tahun kayaknya senapan ini gak dipakai ya karena senapan ini sempak ke bisa dipakai jadi daripada ngelomu kuai terus di senapan ini saya perbaiki senapannya dengan saya mau merubahnya menjadi senapan bulpuk yang lumayan keren lah buat bagi saya ya teman-teman mungkin teman-teman juga suka ya dengan senapan bulpuk jadi tonton terus videonya jangan di skip karena ini proses saya memperbaiki senapannya dan mengubahnya menjadi senapan bolpuk oke dan jangan lupa juga dibantu ya teman-teman dengan cara like, komen, dan subscribe mungkin dengan teman-teman menekan tombol subscribe itu ya sudah menjadi bangga juga mungkin akan membuat saya lebih semangat lagi dalam berkarya di dunia di YouTube ya teman-teman Oke kayaknya saya gak bisa panjang lebar lagi ya bicaranya karena saya begitu balelol dalam berbicara bahasa Inggris. Oke jangan lupa ya dukungannya dengan cara like, comment, subscribe terima kasih oke kita mulai ke video pembongkarannya ya teman-teman sangat simpel sekali guys panjangnya 77 cm semuanya ini sistem peredam gak bisa dicopot, saya matikan karena ini sangat pendek sekali Simple. PCP bocap 450 ratus lima cc dari rongsok jadi elit kayak gini kan, mantap! <tuh> Mas Mana daging ke? Ini jadak Beja menang deh kakai Beja menang deh kakai Beja menang deh Masak surahnya gak tuh Ini oh, ya jangan tekan nama jadi guna Hehehe <laughs> Tolong benerin senapan saya mas Kenapa senapannya? karena mata kan jinang acerang banget itu.